Para konselor mempunyai latar belakang pendidikan latar -lata sebagai sarjana di bidang kesehatan. Sebelum menjadi konselor, ya mereka mendapatkan pelatihan ya baik secara internal maupun eksternal. Hampir 80% orang yang sudah berhenti merokok kemudian kembali lagi merokok. Fitur ini membantu orang, orang yang ingin berhenti merokok dan juga menolong gitu, untuk mereka yang sudah berhenti merokok, tapi ada keinginan atau kecenderungan untuk terjunus lagi gitu dalam kebiasaan Bagi saya cukup memprihatinkan ya di Indonesia anak kecil umur barita sudah mulai merokok remaja-remaja sekolah kontribusi saya di Qwitla ini supaya bisa membantu orang berhenti merokok tidak hanya orang dewasa yang sudah puluhan tahun merokok remaja di bawah umur 20 tahun anak sekolah juga bisa berhenti merokok